Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan channel Sri Jamah Kali ini Sri Jamah mau membuat soto ayam kuah pening Bahan-bahannya 1 kg ayam Ini tadi sudah saya rebus dengan panci presto. Ya, itu kuahnya saya pisahin Kemudian sebagai topengnya nanti telur Ya Kemudian bumbunya yaitu bawang merah, bawang putih, daun jeruk, daun salam, lengkuas yang sudah kita geprek, kemudian serai sudah kita geprek, kemudian ini jahe, kunyit, ya, kemudian satu tomat daun seledri, kemiri, ini kemirinya sudah saya nyetok banyak, kemudian saya blender, saya goreng, saya simpan di kulkas. Kemudian bumbunya yaitu garam, kemudian eh, kayu manis bubuk, merica, ini saya kasih jinten sedikit, kemudian roiko juga gula merah ya ini gula merah yang sudah saya cairkan pertama-tama kita blender dulu seluruh dari dulu dan kita memulai untuk memasaknya oke okay, gitu kita mulai memasaknya kita masukkan bumbu-bumbu yang sudah kita blender tadi kita usang sampai keluar wanginya, bau wanginya harum. Oh, ini saya sambil menggoreng ayamnya. Ayamnya kita tungguin, bawang merah bawang putih tetap tumbar Kemudian kita masukkan pengelasnya, yang isinya sekarang, dan kalau sudah Dan kita aduk-aduk rata goreng ayamnya, jangan terlalu matang. untuk cukup ya, cukup sama siapa? nanti kalau terlalu matang, keras gitu ya. Biar setelah diaduknya kita angkat ayamnya kemudian kita masukkan barang yaitu e, merica kemudian kayu manis bubuknya juga cinta sedikit kita rasa rasa sampai harum Oh kita seperti manggih harumnya Yang bikin seder ini buruknya Yang buruknya Kita Nanti kalau sudah siap <tuh> sudah kecoklatan begini kita masukkan kuahnya kemudian kita masukkan gula merah tadi yang sudah kita siapkan <tuh> kita biarkan mendidih kita tes rasanya Hmm, yang terakhir kita masukkan seledri dan daun bawangnya juga tomat biar hijau kelihatan hijau ibu, -ibu. jadi terakhir masukinnya wow. dan suatu kuah bening sirijamah sudah siap untuk dihidangkan matikan terlebih dahulu kita hidangkan ayamnya terlebih dahulu taruh di makan ini telurnya pun juga sudah siap nih ya kita ambil kuahnya soto kuah bening sri cama sudah siap untuk dimakan terima kasih telah mengikuti video sri cama sampai selesai jangan lupa subscribe like dan komennya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih soto kuahnya sudah jadi bu ibu, -ibu. soto ayam kuah bening buatan sri cama ya yummy yummy yummy so delicious oke okay. silahkan menikmati